Terima kasih atas dukungannya terhadap aqidah Channel dan channel-channel Muslim Mari kita bersama-sama menghadang para penguja dan para penista agama Yang selalu menggiring opini publik untuk menggiring Supaya sahabat-sahabat kita uh, tergiring dengan apa yang dikatakan si Udin ini Dimana di video sebelumnya sudah kita reaction bahwa dia mengatakan Rasulullah Alaihi Wasallam itu adalah, adalah Nabi palsu dan uh, solat itu adalah buatan manusia. Jadi, dia si Udin ini mengatakan bahwa solat itu tidak pernah ada diajarkan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta, dan itu tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nah, di season pertama tadi sudah kita jelaskan satu ayat yang... Menjelaskan tentang perintah Sholat dan bagaimana Narasi si Udin di video kali ini Kita simak bersama-sama Walaupun itu katanya Diajarkan oleh Nabinya tapi itu tetap Buatan manusia Buatan Nabinya itu sendiri Semua ajarannya Sampai Jengkang jengking Lima kali sehari Itu, itu buatan Bang sang Nabi palsu itu. Nah di sini dia mengatakan bahwa salat itu adalah buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia tidak memang tidak percaya itu memang ya pantas dia otent tapi dia tidak melihat surat Al-Baqarah ayat 43. Untuk lanjutan ini kita akan menjelaskan supaya ikhwan fillah semuanya juga tahu dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum jelas tentang perintah-perintah sholat di dalam Al-Qur'an bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 43 dan yang kedua di surat al-baqarah 238 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hafizu al-shalawat was-shalatil wustawa wa akhu mulillahi khalidin Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta yaitu sholat lima waktu Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusus Di sini jelas di Al-Baqarah ayat 238 ini menambahkan di Al-Baqarah ayat 43 bagi oten-oten yang kurang jelas, kurang tahu jangan bertanya sama si Udin, tanya pada umat Islam. Jadi kalian-kalian kalian tidak sesat. Itu bukan buatan, bukan dari Tuhan yang mati, bukan dari pencipta langit dan bumi. Yang begitu merepotkan. Masa lima kali sehari? Jintang Jikin, jintang Jikin, jintang Jikin. Tidak ada Nabi di dalam Alkitab yang mengajar seperti itu Nggak ada Nabi yang mengajar seperti itu Kalau ada Nabi yang mengajarkan uh, lima kali sehari Saya ya balik lagi ke adama saya yang dulu Eh gak usah baliklah Din Din Islam tidak butuh orang-orang seperti kamu Din bisa hanya cuman mewujat. Kalau kamu mengatakan bahwa sholat itu tidak ada perintah. Kalau itu hanyalah sebuah karya manusia atau buatan manusia. Kita kembali menyebutkan satu ayat. Yaitu di dalam surat Khaf ayat 39 dan 40. Di situ jelas. rajim. Bismillahirrahmanirrahim Fasbir alamah Yaquluna wasabih bihamdi Rabbika khoblatul Isasamsi Wa khoblal khurub Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa Yang mereka katakan Dan bertasbihlah Dengan Memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Nah, di sini jelas bahwa di situ menjelaskan tentang sebelum matahari terbit itu apa. Itu adalah sholat subuh, dan sebelum terbenam itu adalah sholat asar. Ini, Ikhwan, jelas semuanya, ya. Dan nanti kita akan kembali jelaskan ya. Di sini juga ada uh, ayat juga yang menjelaskan. Uh, uh, sebelum video kita putar, kita jelaskan langsung. Alhamdulillahirobbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Wa minnalaihi wasabihi wa adbarosujud dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat nah jelas itu adalah perintah sholat semuanya yang ada di dalam Al-Quran kalau itu dikatakan yang benar Matius 15 ayat 8 sampai ayat 9 demikian firman Tuhan saudara-saudara bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah buatan manusia adalah ajaran perintah manusia bukan Tuhan yang menciptakannya jika jika lima kali sehari itu Kalaupun kamu di dalam Bible menyebutkan seperti itu, itu, terserah kamu Din. Nah, ini umat Islam, kamu otak-atik. Jelas di dalam Al-Qur'an itu ada perintah salat. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat Islam. Nah kamu ngurusin uh, ajaran Islam, ngurusin Al-Qur'an. Emang urusannya apa? Kamu kan Kristen. Nah, di sinilah ikuan semuanya ya dia uh, menyebutkan di bible tidak ada perintah ini dan itu ya, urusan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah juga-juga di gereja itu perintah Tuhan? Apakah Yesus pernah mengajarkan juga-juga di gereja? Padahal, ya. Kalau kita simak ya. <tuh> Di dalam Islam ini sangat luar biasa sekali Apalagi orang yang bisa benar-benar secara khusus melakukan ibadah Luar biasa Amalan seorang hamba yang paling pertama di Sabti hari kiamat adalah sholat Jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalannya Dan jika sholatnya rusak maka rusak pula seluruh amalannya Sesungguhnya batas antara seorang dengan sirik dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat Jelas itu dikatakan Di dalam surat Al-Ankabut Al ayat 45 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan kecil dan mungkar dan sesungguhnya mengingat, mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan bagaimana umat Islam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan sholat itu din jadi Inilah kesempurnaan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang membuktikan bahwa ajaran itu adalah perintah Sang Maha Pencipta alam semesta. Jadi, kita bantah semuanya, ikhwan villa, semuanya yang dikatakan Udin, yang katanya itu adalah e, buatan manusia. Solat itu tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Ini sangat jelas ayat-ayatnya. Semuanya ada Si Udin saja Yang mengkorelasikan dengan Bible Tidak ada perintah ini dan perintah itu Kalau kamu katakan sesuai dengan Bible Apakah cuket-cuket dan nyanyi-nyanyi di -nyanyi dalam gereja itu ajaran yang ada di Bible? No, no, no, enggak ada Itu, Den Kita balikkan ke bibir kamu sendiri Enggak ada apalagi ditentukan waktunya Jam 5.00 jam 5 pagi salat pagi jam 12 salat tengah hari jam 3 salat miring hari jam 6 sore eh salat tergelam matahari sejam setiap kemudian salat mulai malam mulai bobo salat bobo sholat bangun lagi sholat bangun dari Bobo itu terus dilakukannya dan bacaannya enggak pernah berubah dari 15 abad yang lalu Nabi suka-suka dia nah disinilah tuduhan-tuduhan ini yang harus tetap kita bantah Ikhwan kwan semuanya ya karena apa tidak semua umat Islam itu mengetahui secara jelas tentang perintah-perintah salat. Nah, tentang bagaimana dia mengatakan bahwa salat-salat itu ditentukan waktunya, lima waktu itu ditentukan waktunya dan ini ini sudah kita jelaskan tadi sebagian di dalam Al-Qur'an. Sudah kita katakan dalam satu ayat, dua ayat dan 3 ayat. Nah, di sini secara logika kita dididik secara disiplin waktu dan menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah orang yang tertib dengan waktu tertib aturan dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua dengan semua aturan hukum-hukum yang memang benar-benar mengatur umat manusia menuju jalan yang benar. Jadi kita kita sedikit kembali menyebutkan satu ayat ya supaya oten-oten uh, ini yang ikut dengan narasi Suudin ini bisa juga semakin cerdas. A'udzubillahi <tik> Wabarakatuh sujud dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat Bismillahirrahmanirrahim Akhi Akhi misolat ali dulu kisisam si illah wa kuraan al fajr inna kuraan al fajr kan amas hudam dirikanlah sholat dan dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat di al-isro 1778 jadi kalau kalau eh uh, Si oten oten ini ya kurang percaya bisa belajar kepada umat Islam untuk bisa mendapatkan pencerahan di mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah-perintah salat. Alhamdulillahirobbilalamin. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhanallahi akbar wahinna wah tusbihun maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh Bismillahirrahmanirrahim walahul hamdu samawati wal ardi wa dan baginya Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi Dan waktu kamu berada Dan waktu kamu berada pada petang hari Dan di waktu kamu berada di waktu zuhur Di surat arum rum 30. Ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa wa wa mu umiru in lal ya Abdullah. nafa wa ayukimu Salata wa atus wa azalika dinul khayyimah Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus Itu dijelaskan di surat Al-Bayyinah jadi, banyak sekali ayat-ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat tentang perintah sholat Sholat lima waktu, dan waktu-waktunya sudah ditentukan. Jadi, mohon maaf, Ikhwan, bila semuanya, kalau dalam saya membacakan surat, surat, dan ayat-ayat di dalam Al-Quran sedikit uh, terganggu karena saya melihat huruf agak kecil ini, agak-agak ini ya. Tapi semoga kesalahan-kesalahan uh, dan kekhilafan-kekhilafan itu memang dari saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambamu ini yang masih banyak kekurangan Dan semoga ikhman vila semuanya Bisa sedikit tercerahkan dengan Adanya aqidah channel Dalam video-video reaction Kali ini Dan Ini tadi sebuah bantahan bahwa Kata si Udin Tidak adanya perintah sholat lima waktu Dan dia mengatakan Bahwa itu adalah Buatan manusia Dan pastinya Dengan penjelasan sedikit yang akidah channel sampaikan Bisa sedikit juga Untuk menambah edukasi kepada Sahabat-sahabat kita Yang mungkin bisa dikatakan Belum tahu tentang Ayat-ayat perintah sholat Yang apa ya Kita takutkan Kalau si Udin ini Membawa narasi Disampaikan ke publik Dan secara kebetulan Saudara-saudara kita masih awam Tentang pengetahuan Islam tergiring narasinya sehingga dia bisa mengatakan bahwa sholat lima waktu itu adalah bukan perintah Sang Maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah dengan sedikit edukasi dari akidah channel bisa bermanfaat untuk kita semuanya baik ikhwan bilang semuanya uh, sedikit video ini semoga bermanfaat dan nanti kita akan kembali dengan video-video yang berbeda pastinya Dan mari kita bersama-sama membentengi umat Membantah, menghadang para penghujat Dukung channel-channel muslim Jangan lupa subscribe, like, komen, dan loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel-channel muslim Semoga apa yang Ikhwanul semuanya dukungkan kepada kami mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ladang amal untuk ke akhirat nanti akhirul kalam Hakida channel kembali undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan.